menjadi penyimpanan untuk mengisi game ke PS4. Jadi kalau misalnya kalian mengisi game PS4 hand kalian, kalian bisa pakai harddisk atau mungkin flashdisk gitu ya. Nah jadi di sini saya cuma uh, menunjukkan dasar atau mungkin basicnya doang. Di sini ada harddisk uh, saya gitu. Sebenarnya harddisknya mau kalian beli harddisk langsung jadi atau mungkin harddisk rakitan kayak saya. Jadi harddisk yang nggak kepake kalian pasangin uh, semacam. Uh, semacam docking atau mungkin casing gitu ya kalian pasangin harddisknya ke situ dan jadi gitu harddisk uh, untuk harddisk eksternal gitu nah jadi untuk uh, harddisk eksternalnya ini adalah harddisknya kalian jangan masukin uh, package nya ke folder kayak gitu jadi begitu harddisk di sini kalian jangan masukin ke folder langsung aja pasang di luar kayak gitu biar nanti biar kebaca sama ps4-nya walaupun saya belum uh, coba juga sih ya, kalau misalnya masukin ke folder hasilnya bakal kayak gimana tapi ada yang bilang katanya kan kebaca gitu dan juga untuk hard disk atau mungkin flash disknya, ya mungkin ada juga yang pakai flash disk ya, mungkin flash disknya ukurannya 64GB atau mungkin uh, 100GB gitu, dan karena kan flash disk kecil juga ya, jadi mungkin kalau kalian misalnya mau ngisi game VN kayak saya gitu ya, yang ukurannya cuma 1 gb ya lumayan gitu, bisa sampai 50 game gitu kalau flash disknya 64GB gitu, dan di sini untuk formatnya yang paling penting sih, ya, menurut saya di sini untuk file systemnya adalah exfat ya, nah di sini untuk file systemnya ya, biasanya untuk defaultnya adalah NTFS, dan kalau kalian pakai NTFS itu nggak akan kebaca nanti di PS4 hand kalian gitu jadi pakai aja exFAT gitu setidaknya untuk pengalaman saya kalau misalnya kalian udah exFAT tapi masih nggak kebaca coba aja NTFS gitu jadi ya memang ada kemungkinan juga dan kalau di sini kalian format gitu ya dan ya kalau di format nanti data-datanya bakal hilang kalau kalian klik start gitu jadi kalau misalnya ada data yang penting atau mungkin ada package yang belum kalian backup di sini kalian saya saranin sih mending backup dulu aja backup dulu ke mungkin ke laptop atau mungkin ke PC kalian baru format gitu ya ganti ke exFAT atau mungkin NTFS kalau mungkin ya kalian misalnya NTFS nggak bisa ganti ke X4 Untuk saya X4 harus untuk saya itu harus X4 biar kebaca di PS4 saya gitu. Terus nanti balikin lagi untuk package-nya gitu. Ya jadi langsung masukin aja di luar gitu ya. Jadi begitu diklik hardisk-nya langsung nanti akan ada package-nya. Jadi pokoknya harus kayak gini gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Uh, kalian mau pakai flash disk, mau pakai hard disk, mau yang hard disk rakitan atau mungkin hard disk langsung jadi gitu ya. Karena kan banyak tuh di apa di Tokopedia, di mana-mana gitu, di pasaran lah gitu. Yang uh, hard disknya ini misalnya Seagate atau mungkin WD yang udah jadi, yang udah ada casingnya Kalau saya hard disknya hard disk bekas gitu, hard disk bekas laptop terus saya kasih casing gitu. Jadi hard disk rakitan gak jadi masalah mau pakai flash disk 64 atau mungkin uh, 32 atau mungkin dua ratus atau mungkin dua ratus nggak jadi masalah tapi untuk flashdisk nggak tahu ya untuk formatnya apakah harus exfat atau ntfs atau uh, fat 32 gitu karena kan untuk flashdisk itu kan ada tiga ya formatnya gitu dan ya mungkin kami juga bisa coba kalian dengan uh, game yang kecil dulu gitu misalnya di sini untuk uh, saya adalah ama amanane Uh, di sini gamenya sekitar 1 giga ukurannya, dan memang untuk PS4 itu nginstallnya jauh banget sama PS3 lebih cepat gitu. Bahkan kayak game yang gede gitu kayak Personal 5 Royal atau mungkin Bloodborne, itu kurang dari 5 menit udah beres gitu. Padahal itu USB 3 loh, bukan USB 3.1 gitu. Kalau 3.1 sih pasti lebih kencang lagi gitu, Type-C ya di PS5 tuh. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks working Bye-bye.